Dani pertarung. Wah, dia kok. Bos sembrleh. semuanya turun. Nah, Selalu sama Pak Nages. Ya nomor itu untuk ngasih kesininya gitu, tuhannya. Lama tuh untuk Sidomukti cukup panjang juga ini. Bisa belum sekarang yang dari sekolah SD 01 Sidomukti yang menampilkan yang pertama ini profesi. Kemudian ada. Ya. Oke. Okay setelah ah, si baukti nanti untuk ah, mempersiapkan diri pos Daudati pos Daudati untuk mempersiapkan diri ah, nah ini ada kulit SD gede-gede gini dia udah tau juga lagi sekolah ya pak SD polas tahun save ah, nanti ah, membasuh gini Sistem p dari sistem langsung oleh kepala sekolahnya. <guluh> Persetaraan buah. memori yang semua. Ya? Bodo nanti berdiri sebentar.